Demi anak-anaknya menunda kebahagiaannya, demi membahagiakan anak-anaknya, Menjual aset terbaiknya hanya demi anak anaknya, bisa sekolah, bisa punya pakaian, bisa punya timah, menunda waktu. Istirahatnya hanya untuk anaknya -anak bisa istirahat, akan dibaca. Banyak orang di luar sana mengorbankan semuanya, bahkan kehormatan dirinya. Dia ya -ya, dibuat malu dihinakan di hadapan manusia. Bahkan tidak hanya caci maki kata-kata kasar -kata Bahkan sampai kekerasan fisik pun Seorang ayah bertahan Demi satu hal Ingin melihat senyum dari anak-anaknya Sebelum kita menyesal Bapak Ibu kembalilah Yang ketiga Ibu Bapak sosok ini jangan lupakan Pasangan Allah katakan Ku anfus Ku anfus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 Gak tega saya melihat anak saya ini Susah gitu ya Bagaimana mungkin ada laki-laki yang mau membuat dia terluka maka yang datang dengan suami istri Segera peluk pasangan anda Saya kasih waktu anda Datangi pasangan anda Sampaikan tiga hal I am sorry Thank you I love Saya minta maaf Maafkan saya Terima kasih semua kebaikanmu. Doakan Bapak Ibu Doakan Boleh jadi pasangan anda saat ini sudah menderita Selama bertahun-tahun selama bersama anda Kebahagiaan dia bersama ibu bapaknya berganti dengan penderitaan bertahun-tahun, tidak pernah ngomong. Maafkah jika dia punya salah, maaf. Ini adalah hari peringatan ulang tahun lahiran pun ibunda Syukira yang tercinta. Selamatkan salam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang Semoga api silaturahmi dan mendapat cakralah yang terjaga berpihak. Amin. Amin. Moga kita bersyukur apa yang telah diberikan Hidup penolongan suhanahu wa ta'ala Sampai umur 6 tahun Alhamdulillah Kita syukuri Dan setahun yang suhanahu wa Memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menjalankan Segala perintahnya Dan berdatu kekuatan Untuk segala menjauh segala larangannya semoga kalian hidupnya berbahagia berikan umur panjang kesehatan dan afiat dan Yang pahwa dan saja kami semoga bisa uh, bermanfaat kepada kita semua amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua ialah segera menyanyikan lagu kamu kasalim dulu kak kita baik. <coughs> <sumptu> <hormones> <tuh> Potong kue, potong kue, potong kue, kue sekarang juga sekarang juga sekarang juga. Ken si Jackie kembali. Ya kue pertama diberikan kepada kepada yeah. majelis. mau ikan duduk gak duduk ikannya